Halo sobat utusan, mobil kali ini adalah mobil Vala, yaitu mobil buah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Dengan Pak Sinten lagi Pak. Ali Buah Pak Ali Buah. Nah itu mobilnya itu pesan stiker itu berapa itu pasang stiker pasang stiker itu saya habis tiga juta lima ratus ukurannya Oh 90. berarti kurang lebih 3,5 ya? ya kalau lampu-lampu kecil itu lampu, yang kotak lampu-lampu yang kecil itu eh Dua ratus dua lima lah yang kecil, Orang, ya. yang besar, yang besar, yang besar, empat ratus lima Itu rodanya kok nggak dipasang? Wirdop gitu, biar tambah cake. Masih pesan, saya oh, masih, masih pesan. pesan. Iya. Jadi nanti, oh, nanti kalau ketemu pesan. lagi iya. akan saya syuting yang part kedua ya. Nah, silakan, silakan, masalah, silakan, Semoga sukses buat iya. apa ini? Buat muat buah buat buah, buah. ya terima kasih buat buat buat buat buat buat buat buat like dan komennya di bawah jangan kemana-mana dan langsung sederhana tapi nanti yang kedua akan lebih istimewa. Jangan lupa subscribe, like dan komennya di bawah. Jika Anda minta modifikasi apa, silahkan tulis di kolom komentar nanti akan saya carikan Dan salam Otosan TV.